Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita. Allah mengatakan, "Ya, Ayu, hal insanu karim. wahai manusia." Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, Kepada Rabbimu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu. Kita jamaah, sama atasan kita begitu taat. Sama bos kita nurut semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza Wajal sering kita tawar-tawar. Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Sa perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah, oh ya, Kalau sunnah ya anak tinggalkan. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya? Terus berbuat dosa. Padahal peringatan-peringatan Allah telah datang kepadamu matian peringatan Allah berulang kali kita melihat fulan mati, fulan mati, fulan mati bapak kita mati, kakek kita mati sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan tapi nggak sadar-sadar pulang dari kuburan, bahkan di kuburan kadangkala orang itu bergurung lagi ngubur jenazah saling dorong, eh Ya apa boleh awakmu sing mati? Wah oh, ketawa ketawa ya. Mungkin inti duluan yang mati bukan anak. Wallahi jamaah. Pemandangan seperti itu benar-benar yang Allah katakan. Maha gharaka rabbikal Alladhi khalaqaka fasawaka Allah yang menciptakan engkau. Yang menyempurnakan diri. Antum lihat ciptaan Allah begitu sempurnanya. Allah kasih gigi sama antum. Kenapa gigi itu tidak seperti kuku? Kira-kira kalau gigi antum seperti kuku, tumbuh terus. Zaman. Bayangkan antum, pagi-pagi nggak -pagi bisa mingkem. Kenapa? Belum dipotong gigi. Zaman. Allah, subhanallah. Sempurna Allah menciptakan kita. Pernah antum memotong alis antum? Kayaknya kepanjangan nih. Allah jadikan bulu, bulu alis tidak seperti gimana kalau alis itu seperti rambut kita Allah menciptakan kita sempurna Allah. Allah memberikan segala fasilitas sama kita kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola langkah kakinya ikut lomba lari dengar azan jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya tidak sampai ke masjid langkah kakinya. nggak ke masjid. Ya itu Ustaz. Belum dapat hidayah Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Ustaz. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah. Tidak untuk datang pengajian. Sebagian manusia sepanjang hidupnya. Tidak pernah bertanya sekalipun pertanyaan urusan agama. Tidak pernah. Datang pengajian gak pernah Mungkin datang Jumatan Telat juga Ini yang Allah katakan Gak sadar engkau. Sama bosnya Bayangkan kalau sama bos dikasih Fasilitas rumah Dikasih mobil Dikawinkan Dikasih gaji yang besar Yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah yang Allah katakan fi ay suratin ma Allah azza wa jalla menciptakan engkau dalam rupa yang